Maya Estianti, seorang penyanyi kelahiran tanggal 27 Januari tahun 1976 di Surabaya, Jawa Timur Maya membentuk grup musik duo yang bernama Ratu bersama Pinkan Mambo pada tahun 2003 Dan merilis album pertamanya berjudul Bersama Dengan single Andalan Aku Baik-Baik Saja Salahkah aku terlalu mencintaimu dan jangan bilang siapa-siapa Maya Estianti merupakan cicit dari host Cokroa Minoto Dan cucu dari mantan istri presiden pertama Indonesia Utari